Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Salam sadi di sini di Kolam Jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tangan saya sudah ada dua tes pen, sekilas sama. Walaupun prinsip dasarnya sama, tapi ini penggunaannya berbeda. Bahkan. Komponennya juga ada sedikit perbedaan teman-teman Oke Yang ini adalah Tespen DC Biasa digunakan untuk montir-montir atau mekanik Sepeda motor, mobil dan sebagainya Yang ini adalah untuk kelistrikan eh, PLN ya Sama-sama kelistrikan -sama sih tapi ini untuk PLN Yang ini DC, ini AC Yang mana kita tahu bahwa DC itu arus searah Jadi ada kutub min posi, uh, min atau negatif dan ada kutub positif. Kalau ini ada setrum, ada netral dan bentuk gelombangnya pun kalau ini sejajar, kalau ini uh, biasanya sinus seperti itu. Oke, okay. ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita beli yang DC ya biasanya kita akan dapat yang seperti ini. Ini adalah power bank sebagai ganti untuk AC eh, apa baterai atau aki. Ya, nyala teman-teman ya. Yang ini untuk kalian. Nyala ya. Kita akan bongkar perbedaannya di mana. Mudah-mudahan eh, bisa membuat teman-teman semakin paham ya, teman. semakin Yang ini untuk DC, ini untuk AC. Yang ini juga AC, ya. Cuma sudah rusak. di dalam komponen di dalamnya seperti ini, yang ini, ini, ini, ya. Dan kemudian pegas sebagai penguat dan penutupnya, penutupnya hilang karena ini hancur ya, seperti itu. Oke, okay. ini AC, ini DC Yang DC kita buka dulu Oke okay. Sama ya, ada pegas dan ada lampu Kita lihat lampunya Tipe lampunya seperti apa Fokus Produk dan bisa fokus Ya, Saya nyari fokus dulu teman-teman ya Ya fokus ya Tipe lampunya ini bukan LED Ini masuk kategori bohlam Dengan inti filamin Ya Ini fix bukan LED emitting dioda Bukan lampu yang berbasis dioda Ini adalah lampu berbasis uh, filamin Ya Mirip lampu-lampu setrika seperti itu Tapi kalau melihat dari Dalamannya oh. Sulit dapatkan fokus otomatis ya di kamera ini. Ini eh, dayanya daya cukup kecil seperti itu. Saya tidak tertulis spesifikasinya di sini. Oke. Okay. Yang ini dulu kita buka. Yang belum ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah ini juga ada lampu berbasis filamin ya, Lampu berbasis filamin teman-teman Ya lampu berbasis filamin Ini lebih mirip ke lampu untuk setrika Nah kalau yang ini Ini seperti lampu bohlam untuk senter ya Center-center zaman dulu seperti itu Tipenya seperti ini filaminnya Nah kemudian yang, yang rusak ini filaminnya juga bungkusnya sama sih Ini sama-sama uh, bukan kaca ya ini ya Seperti plastik ya ya Ini filamin yang ini AC Filamin juga untuk apa Tespen AC maksud saya Uh, filamin juga tapi lebih ke bentuk filamennya sterika teman-teman. Oke, okay. sampai di sini mudah-mudahan teman-teman uh, paham ya. Ini sejatinya sama sama-sama basis filamin, basis nikel kromium kalau tidak salah ya, bukan berbasis uh, dioda, bukan berbasis uh, light emitting dioda atau dioda yang bercahaya. Jadi ini. Pemasangannya dibola-balik juga tidak pengaruh. Beda dengan led seperti ini, teman-teman. Ya, beda dengan ini. Ini ada katoda, ada anodanya. Jadi ada forward uh, dan reverse biasnya seperti itu. Nah, yang menarik, yang menarik ini. <tuh> di dua-duanya ini ada ini. Ini kelihatan, kalau ini kelihatan, uh, ini resistor ya. Kelihatan resistor atau hambatan, dan yang satunya ada semacam e, ferit atau karbon. Seperti itu, ini sudah pecah ya, semacam karbon begitu, e, atau arang-arang yang dipadatkan mirip feritnya baterai. Seperti itu, cuma kalau kita ukur, ya, kalau kita ukur karena ini adalah jenis hambatan, kalau kita ukur ya, menggunakan skala eh, biasa dulu pakai digital dulu teman-teman ini tidak detek eh, berarti ini eh, hambatannya di atasnya itu, di atasnya 20k Gak gedetek lagi, berarti di atasnya 200k. Berarti ini hambatan yang cukup tinggi. Delapan ratus tujuh ya. Delapan, 870... ya. 8... saya ambil tengah-tengahnya. Delapan ratus tujuh tadi, ya. Karena mungkin sudah pecah, jadi nilainya sering berubah. Kilo ohm. ya Delapan ratusan kilo ohm tidak nyampe 1 juta ya Tidak nyampe 1 M ya Bukan miliar 1 M itu mega ya Mega itu juta ya Seperti itu teman-teman Ini tidak nyampe ke situ Ini hanya 800an kilo ohm Jadi hambatan Atau resistor yang hambatannya nilainya tinggi Oke okay. Nah yang ini Wah ini susah sekali nyabutnya ini Ah biar, takut rusak. <laughs> yang jelas ini juga hambatannya cukup tinggi. Kita cek sekali lagi. Nah, <tuh> ketika menggunakan aki bukan power bank seperti ini, ya, yang ini saya pasang dulu. Yang ini jadi tidak ada hambatannya ya. Yang ini itu terang sekali. Tapi ketika menggunakan power bank karena powerbank ini kalau nggak salah cuma 5 volt ya. Ketika menggunakan powerbank ini nggak begitu terang atau agak redup. Nah kalau yang DC biasanya karena ini untuk mekanik-mekanik. Oke. Teman-teman <tuh> ada yang menarik dari tes pen DC ini. Karena DC itu arusnya searah tapi ini bisa bolak-balik. Kenapa? Karena lampunya adalah lampu filamin berbasis filamin Oke, okay. oke. Okay, yang bagian sini, ya, yang bagian sini, ini positif nyambung ke belakang, negatif, ini negatif yang ini, yang biru ini ya, yang negatif nyambung ke depan, menyala. Kalau kita balik, yang belakang nyambung ke negatif dan yang depan nyambung ke ujungnya ini nyambung ke yang merah atau positif, tetap nyala karena basisnya filamin teman-teman, oke, okay? oke, okay. kalau yang ini ya kurang lebih sama seperti yang barusan teman-teman, oke, okay? semoga uh, pembahasan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Perlebihnya. Wabillahi taufiq walijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.